Oke okay, pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak bagaimana cara menghubungkan atau cara mengkonekkan DS4 atau stick PS4 ke laptop atau PC ya secara wireless, bukan secara wired atau secara kabel Karena kalau menurut saya gitu ya yang wireless ini jujur lebih simpel gitu dan lebih mudah juga gitu untuk Uh, megangnya karena gak ada kabel Gak terbatas gitu sama kabel Cuman kalau kalian suka silahkan Saya lebih suka yang wireless gitu dan lebih uh, Simple aja sih kalau menurut saya Cuman kalau yang kalian tahu gitu ya kalau Takutnya gitu ya, kalau mungkin kalian baru pertama kali denger yang wireless takutnya susah gitu kan untuk setupnya gitu Karena ya memang agak sedikit komplit ya atau cuman kalau udah uh, terpair gitu sama laptop atau komputer kalian gampang gitu cuman tinggal sekali klik doang atau mungkin dua atau tiga kali klik lah ya. Dan kalian cukup ke Bluetooth option gitu ya ke dari laptop kalian. Atau mungkin kalau kalian pakai PC juga sama aja ke Bluetooth gitu ya kalian bisa klik langsung yang Bluetooth ini atau kalian kalau belum konekin uh, gitu ya untuk PC atau laptop kalian bisa klik kanan terus kalian bisa ke go to settings. Nah setelah itu kalian bisa nyalain Bluetooth nya gitu ya dan di sini kalau Bluetoothnya nyala nanti akan ada tulisan on dan akan ada tulisan not connected deh. Nah setelah itu kalian di sini harus pencet tombol share dan uh, tombol PlayStation gitu ya di DS4 kalian selama mungkin lima detik mungkin sini kita akan klik itu kan dan mungkin juga saya akan uh, kasih videonya gitu ya biar gambarannya biar jelas dan setelah itu kalian bisa klik yang add bluetooth or other device nah cuman di sini di sini kadang-kadang muncul yang everything else atau kadang-kadang juga muncul di bluetooth gitu jadi kalian bisa coba antara bluetooth dan everything else gitu di sini saya akan coba aja yang bluetooth gitu ya Nah, di sini nanti akan muncul controller saya, namanya adalah wireless controller. Untuk DS4 kalian seharusnya namanya wireless controller ya. Dan nanti stick kalian akan langsung terhubung gitu ya, yang tadinya kedip-kedip nanti bakal jadi standby untuk lampunya. Tapi di sini lampunya ini warna biru pudar ya, atau biru muda lah ya, bukan biru yang kalau kalian main di PS4 itu connect gitu. Nah, setelah itu kalian bisa klik done, dan setelah kalian connect ini nggak bisa langsung kalian... Pakai untuk main game atau kalian pakai di emulator ya gitu Itu nggak bisa gitu Kalian harus download dulu aplikasi yang bernama DS4 Windows Atau DS4 Windows lah ya Jadi kalian bisa cari di Google Saya nggak akan kasih linknya karena takutnya nanti channel saya tiba-tiba hilang gitu ya Dan setelah itu kalian bisa langsung saja buka Kalau kalian udah download juga DS4 for Windows ini Dan kayaknya sih kecil ya Untuk aplikasinya sekitar 10 MB-an lah Kalian bisa langsung aja double klik kayak gitu dan nanti akan bunyi gitu untuk laptopnya, gitu atau mungkin PC-nya, dan nanti lampunya. Akan berubah gitu dari Yang tadinya biru muda Atau biru mati gitu Biru pudar Itu bakal jadi warna biru Yang kalau kalian tahu juga Di PS kan warnanya kayak gini ya Kalau gamenya uh, Udah connect Atau sticknya connect gitu Dan kalau biru muda itu Biasanya saat PSnya boot kan Kalau udah biru gini ps-nya udah bisa main game Dan tergantung juga sih gamenya game apa Kalau The Last of Us Remaster itu Kalau kalian main Warnanya hijau gitu ya Bukan biru kayak gini Cuman kalau kalian mau ganti Kalian bisa klik yang warna ini Dan kalian bisa klik yang khusus custom color di sini kami bisa ganti warnanya ke merah ke kuning ke hijau biru muda ungu atau ya pokoknya warna lain lah ya mungkin warna putih bisa nggak warna putih oke okay, warna putih juga bisa ya ternyata saya kira nggak bisa cuman di sini kita akan Ganti aja ke profile gitu ya warna biru. Dan setelah itu kalian jangan stop, jangan kalian exit, kalian minimize aja. Dan setelah diminimize nanti bakal hilang dari taskbar karena nanti akan pindah ke tray ya. Jadi ke sini dan intinya jangan kalian tutup aja gitu. Ya intinya jangan kalian tutup aja untuk aplikasi DS for Windows ini gitu. Dari setelah itu kalian bisa langsung coba main uh, game gitu atau mungkin emulator. Di sini saya akan coba aja Citra gitu emulator. Di sini saya akan menjalankan uh, emulationnya. Tapi mungkin kalau kalian belum uh, setting gitu untuk kontrolernya, uh, kalian setting dulu gitu lebih alangkah uh, lebih baiknya gitu kalian setting dulu gitu untuk. Stik kalian. Nah, Dan sini kita akan note saja untuk controls. Dari sini kalian bisa atur gitu ya, untuk settingnya tergantung juga sih, ya, apa kalian mau bikin profile lagi atau enggak? Kalian main misalnya uh, sini Mega atau kalian of time, uh, sini Mega lah. Di sini kita akan menunggu sampai uh, terbuka gitu, ya. load state, uh, load from new slot mungkin. Oke, jadi di sini kita akan matiin dulu ya untuk suaranya dan ya di sini kalian bisa melihat juga di sini untuk kita sudah bisa memilih ya. Di sini juga saya udah atur untuk uh, ganti screen kayak gini. Uh, contohnya kayak gitu aja dan uh, di sini kita misalnya udah uh, ngapa-ngapain sih ini udah bisa sih pakai stick dan kalian bisa langsung main gitu game kalian mau game steam sama aja kalian harus pakai DS4 for Windows kalau nggak pakai DS4 for Windows atau ds for Windows kalian nggak akan bisa gitu untuk uh, main gamenya gitu walaupun mungkin kalau kalian pakai kabel itu langsung bisa ya Cuma saya juga nggak tahu uh, bisa atau nggak cuman saya main pakai kabel itu harus tetap harus pakai aplikasi yang namanya ds for Windows gitu Coba sini kita akan disconnect untuk ininya ya kan bener <laughs> begitu wifi-nya disconnect langsung bisa gitu. tinggal kan, kalian download aja sih download aja dan uh, setelah kalian download kalian bisa langsung atur atur. tapi kalau kalian mau atur atur silahkan. cuman walaupun kalian ya walaupun kalian gak atur pun masih bisa gitu. dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan ada sedikit tambahan bagi kalian yang nggak mau uh, ribet dan pengen simple kalian bisa misalnya setiap kalian nyalain ya setiap kalian nyalain uh, setiap kalian gitu kalian gak harus pairing gitu ya setiap kalian pengen konekin stick kalian ke laptop atau ke pc kalian, kayak misalnya ini matiin gitu ya bluetoothnya di sini kita akan coba gitu untuk uh, nyalain bluetoothnya. Dan triknya adalah kalian tunggu sekitar 2 3 detik lah ya, baru kalian klik tombol PS-nya. Nanti akan otomatis connect gitu untuk stick-nya. Kalian klik gitu kan dan nanti akan ada tulisannya wireless controller. Nah, setelah connect kalian jangan langsung dulu gitu untuk buka aplikasi ds for windows nya Kalian bisa coba untuk tunggu dulu gitu untuk ya tunggu sekitar 5 detikan, lah atau mungkin ya 10 detikan baru buka aplikasi ds for windows ini. Dan nanti akan berganti ke lampunya ke warna biru dan nanti akan uh, terbuka gitu untuk aplikasinya di sini dan nanti akan ada id-nya kalau kalian ds4nya dibuka secara apa secara langsung gitu begitu connect langsung kalian buka ini kadang-kadang nggak muncul gitu bahkan bukan kadang-kadang ya bahkan nggak akan muncul gitu nggak muncul dan di sini kosong aja gitu untuk kontrolernya nanti bakal ke tab profile dan kosong aja gitu saat kalian klik controller itu nggak ada gitu untuk ID nya ya itu aja sih untuk tips dan saran dari saya biar kalian nggak ribet aja kalau kalian mau pakai stick PS4 kalian di laptop atau PC kalian karena kalau kalian ke go to settings gitu ya dan kalian misalnya pairing gitu setiap kalian mau main itu juga menurut saya ribet sih Nah, mungkin ada sedikit tambahan juga ya. Mungkin yang terakhir di sini saya akan menunjukkan kira-kira kayak gimana sih kelihatannya kalau saya mau konekin uh, stick PS4 saya ke laptop atau ke PC secara simpel. Jadi di sini kita akan nyalain bluetoothnya gitu ya. Dan nanti akan ada tulisan not connected. Dan di sini kita akan klik tombol PS-nya gitu ya sampai kedip-kedip gitu untuk uh, lampunya. Dan nanti di sini akan ada tulisan wireless controller gitu ya. Kalian tungguin aja sampai connect gitu. Memang kadang-kadang cepat, kadang-kadang agak lama gitu. Nah, setelah itu tunggu 5 sampai mungkin 10 detik kalian baru ...buka aplikasi yang namanya DS for Windows kalian bisa klik kayak gitu aja dan nanti akan langsung berganti gitu ya untuk warnanya menjadi warna biru dan untuk controller di sini nanti akan ada ID-nya, profiles-nya walaupun nggak ada sih karena saya belum atau profile juga dan nanti akan ada controller kalian ID-nya adalah segini ya dan untuk lampunya jadi warna biru atau mungkin kalau kalian ganti ke warna hijau atau merah nanti akan berganti warnanya bukan warna biru muda atau biru pudar. Kalau biru pudar itu berarti kalian belum bisa untuk pakai stick di laptop atau PC kalian. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya cukup simpel juga untuk tambahan yang tadi mungkin kurang dari satu menit gitu cukup tinggal satu klik doang gitu di stick PS-nya dan kalian nggak harus pairing ulang ke go to settings gitu ya atau ke settings dari bluetooth-nya gitu ya kalian nggak harus pairing ulang karena jujur menurut saya setiap connect kayak gitu sih ribet gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching. Bye bye.